dengan pertama kita awali dengan informasi yang sangat penting untuk semuanya Voting SCTV Music World 2023 Persahabat ya untuk di aplikasi video Waktunya tinggal tersisa 7 hari lagi Yuk, persahabat ya semangat untuk keluarga Konoha Kita dukung Lesti untuk bisa beropi ala penghargaan Jangan lupa semangat vote, vote, vote Persahabat ya untuk Lesti Bismillah, mudah-mudahan Dukungan semakin banyak lagi untuk sang kejora supaya bisa tentunya memborong piala penghargaan di ajang ECTV Music World 2023 karena dikabarkan langsung oleh CCTV Bunda Lesti batal tampil di acara tersebut Persahabatnya di Selasa nanti tanggal 9 Mei 2023 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat secara langsung akan disiarkan di CCTV, Bunda Lesi akan tampil Bar Ayu Tingting -Ting dan Happy Asmara. Ini kejutan yang tentunya membuat kita bahagia. Bismillah borong piala. Mudah-mudahan -mudah sehat dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Kemudian juga bersahabat selanjutnya ada momen spesial. Cidukan semalam nih dari Bang Adi Sky. Bersahabat ya dengan Papa B Lagi borong... Tamiya nih papa Bi dan bunda lesti, aduh masya allah banyak persahabat ya pokoknya sehat terus bahagia selalu pokoknya untuk kesayangan kita, apalagi melihat tentunya bunda lesti terlihat sangat happy banget ya menemani dan mendukung tentunya apapun yang dilakukan oleh sang suami dan alhamdulillahnya persahabat ya semalam juga bunda lesti menang dan papa bilar juga langsung tentunya happy banget sampai loncat-loncat persahabat ya Alhamdulillah tentunya mudah-mudahan Leslar selalu rukun bahagia rumah tangganya Dan semoga sakinah mewadah warahmah amin Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat di pasangannya Mama Kejora Empat jam yang lalu persahabat Mama Kejora Mengunggah foto cantik Wow Masya Allah Makin kesini makin cantik aja nih Mama sehat selalu untuk mama, mudah-mudahan bahagia terus dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik amin, kemudian juga ya, kita lihat di story-nya Kak Nurul 3 jam yang lalu mengunggah potret tentunya Muhammad Darian Wow, Kadarian, tentunya persahabatnya sedang berulang tahun. Happy birthday ya untuk adik ganteng katanya itu. Masya Allah, sepupunya Abang El sedang berulang tahun. Mudah-mudahan sehat terus untuk Kadarian. Semoga selalu bahagia. Amin. Berikutnya kita lihat persahabat ya untuk outfitnya Papa B Kalau ini outfitnya Papa Bilar bukan kaleng-kaleng. Dimulai dari sweater atau hodinya Papa Bi, persahabatnya. Kita lihat di sini, harganya mencapai Rp 3.520.800 dan untuk sepatu yang dipakai ini dibanderol Rp rupiah harga yang sangat fantastis perokah-perokah pokoknya untuk rezeki dalam kesenangan kita dan kita lihat outfitnya abang L. Kalau ini dimulai dari tentunya hoodie yang dikenakan merek Gucci mencapai empat juta rupiah dan untuk celananya di bandrol dua rupiah dan untuk harga sepatu yang dikenakan oleh abang L mencapai 729.000 rupiah harga yang sangat benar-benar luar biasa fantastis. Barakah-barakah, mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian juga, persahabat, berikutnya kita simak. Di sini ada momen yang membuat bahagia warga Konohani. Salah satu fans akhirnya bisa bertemu langsung dengan Al-Fatih. Begitu senangnya, persahabat, ya, sampai mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, ya Allah, katanya persahabat. Bisa secara langsung ketemu dengan Abang El. Rasanya bahagia sekali katanya, wah Masya Allah semua aja pengen banget nih ketemu langsung dan langsung menggendong Abang Fatih. Komentar pun begitu banyak diberikan di ini. Di antara dari Kungsanir Rinaldi mengatakan Masya Allah, sama Min, gue juga pengen ketemu kapan ya katanya itu. Ada juga tanggapan dari Minak Suminar, Anaskar 15. Pas atau bareng di feed Sky itu depan resto suami aku kerja katanya tuh padahal itu tempatnya dekat suami aku kerja Duh nggak tahunya persahabat ya Ada Leslar katanya Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Linda Naufal 16 Mungkin mbak itu menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya Hoki banget ketemu bayi ganteng sayangan mengiri aku tapi aku itu senang banyak Masya Allah Alhamdulillah bersama ya. dia tentunya bisa bertemu dengan Les Larsar langsung apalagi dengan alfati yang tentunya memang setiap hari sangat dirindukan oleh kita semuanya mudah-mudahan sehat untuk kita semua apapun yang dilakukan selalu dimudahkan kita masih menunggu kabar hingga judukan vitamin terbaru lainnya serta kabar, kabar baik dari Leslar family